Lewat yuk. bawa 100.000 dapat selembar yuk kamu belanja di mall. Di sini 353.100 uang sar baru cowok cewek kartu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudaraku semua, sahabat semua, selamat pagi. Hari ini kita mengunjungi pasar tradisional ya, yaitu pasar Tinde di Palembang tepatnya. Di sini berbagai macam penjualan, baik yang baru maupun yang yang second ya, artinya banyak yang harus kita lihat, kita, kita saksikan. Untuk itu kita lihat tuh, kita masuk lebih dalam lagi mengenai penjual-penjual uh, tradisional ya. Yuk, mari kita masuk yuk. Ya beginilah suasana pagi di pelataran pasar Cinde <SILENCIO> <SILENCIO> uang tahu dia Aku Ini pusat juga untuk kemplang ya guys. Kalau oh, yang ini yang ini harus susah banget. Ayo yuk, Pembelan misi yuk. Tong lewat yuk. goreng, <gulang> pakai telur dak? Katam. Enggak usah gemuk ada anak-anak. Itu dah. Yes. Pisang belum goreng baru ada tempe. tempe. Oke. Okay. Okay. Okay. Okay. panjang guys alat penekan pengaman khusus tabung nitro, Kak. Yang macam salah ini kosong. Ya, guys, di sini kaki 5 ya. Pusat pemusatan kaki 5. Di tengah-tengah pasar. No, no, no, no Jangan torn nyabu ka oh jetty ni cinta senang nak dapat 100. 100. 100. Bawa 100.000 ribu dapat selembar yuk. Kamu belanja di mall. Di sini 35-300 tiga baru. Cowok cewek. Cewek. Cewek. This is pure sandwich rate in Greece rather than 3 days on fuamishis. penda pendek lala pendek sapat pendek lala pendek merobok karena kira sagawan gua pele di sini pendeknya 300 ribu joger ayo mampir pele lo dulu Semua setelah kita keling-keling tadi, berjalan-jalan di pasar. Kita ini, kita istirahat dulu ya. kita coba mencoba menikmati tempenya pinggir jalan ya. Di sini asli, guys. Rasa ikannya dan juga ini tradisional, guys. Yuk, kita, kita nikmati yuk dengan Bapak siapa? Bapak siapa namanya? Pak Ujang. Pak Ujang, yuk kita mulai yuk.